Tolonglah, hampir urwah Tolonglah Nah, pembalikan wadah yang masaknya 3 jam setengah kayak pegerang hasilnya Masya Allah penasarannya aku ay Ada nah, ya. mau pacur Nah, ada mau pacur di lakinya, disumpahin lakinya dah Nah, gue juga ada mau pacur apa gantai walau? geng, yang ada mau pacu nih ya, semalaman nih bu mama ya, yang ini. kenapa? Ma Mak. Iya, iya, iya. Oh tolong, tolong. <OS Loki>